Sekarang <tuk> jadi pengawal Penganggara sendiri tak? Raja kedua pasapoh malam, pasapoh pandu Tiduhinan hati roh, kebayang-bayang Sambil kebaca-baca media sosial Atau <tuk> dikenal dengan metos Hehehe Jadi Nanggero itu Nanggero nya Nanggero sudah modern, ya Jadi yang geduk ya <coughs> Di samping raja Duduk di dapang lima Saya imut tu manok Kepala Di kalun ya mano, manok pakaian <coughs> ya Pakai baju Kalun <coughs> Ustai <Ute. coughs> Yang kenyata buah menyona ajudan dan ajudan ya. Eh kakak buat eh, senjata Nah Di raja dengar geduk-duga baca-baca meksos. Nyan, di dalam metode ditulis. Seorang ibu sudah tujuh hari tidak makan. Up, oh! Gimana? Aman? Bere? Bere. Di metode ditulis. Ah, dengan bata keleyu. Seorang ibu dan keluarganya beserta anaknya sudah tujuh hari tidak makan. Nyan, kapal Uh, lege baca tok langsung raja bersiap ke panggil tertat orang panglima <tuk> panglima nyopat lon tuan iat so man cin jada lapor lon ti panglima umping minbing siap menerima kita eh jadi menawa hai Nolun ditaahkan Pak Drone, ini nanti Nol harus dah berangkat, Nol berserta ajudan akan Noljak, tahu nak gebukah kita, keluarga, Ureng uringinau kita dengan leh Drone anu hanyapaju buka di jokro. Nol harus Nol segera ceritakan, Nol ajudan tiap, jadi Nol tinggalkan istananya Pak Drone yang paling mana, jaga aku. Oh, tiap yang mulia menyanyi kita hanya empat penta lom tenggelar katakan, eh, teman kerja anak kerja anak kerja abang lima. Tempat di dalamnya ni Lo sabuh kubuh rumuh Nyan bak, tempat cerita bak sabuh masa Bak sabuh metos bunuh Di dalam kubuh ka Begitu ada kebedi pulak lho Kau buat ni Cik periksa Ada periksa-periksa Yang kedanya untuk Najudan Dia tak perintah. periksa <laughs> Kan <Kenwayang>, bus <laughs> Dia hanyuhana ajudan, pulang napen tus nas tas tus. Sus sus sus. He perintah. Tutuh tetuh ajam jan. Cibar, amam. Nak ta mulai Ajudan, bali. Ya. Bak nak duduk tidrak ureng inang. De cuponya nak tambik ge duduk ketingan ge Tiada kemasa, gajian tak cukup mcdu. Kata bade bade, macam tak masak, ngaji tak Bibir najis jadinya, ibu kaki jombeti, tapi dia nak teru teru. Yang paling kagak nak, di titang tapi malu api pule pule. kau dah berpuan. Momo diurut, minum yang lalu keluar. Warna lampu dalam yang dari luar rumah. Raja harga dengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi luar nolun, tuan pernah masalah di dalam. Long dengar takkan dulu, kipas makala ya, pian kite odli acupok dipan makala katuju roh nak pajau buah nak minta tapu lipang berintangan di pegangnya di pegang ni kita memegang ada betapu ni pegang negara terkaya terkaya haram patwi raja lah <tos> turun ke jugo kapal ni naru loh ngah nai pajau Aku fikir buat medsos ni yang nulak-ulak Haa? Tengah dia betul Nyo kak nak betul Haaah Langsung raja kecoh sikap Kecoh sikap Kehai ajudan Ajudan! Budik musik Nyo raja balik langsung Kehaya bui istana Balak! Haaah Langjulah kebudik Bila budik kebudik bila, bila musik Alalala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 Haju jaga Nyaaa yeah. Laju kejap, aju diraja Gebar ke ruang motor Lelaki haju dan hangabi Geke diraja Bahlun bah Eka tanggung di salun tu di akhirat Nyaaa, yeah, geke raja memang siap yeah. Raja Raja langsung gebar motor Gadruh, lang keperbuan yang kambing, yang jujian, geji, geji, legeji, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, Ya, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, gejauju, ya, gejauju, gejauju, Lenggan masak kecok Tak buat tu umpuk Sila ke du Ketulung ke anak Jumpa yang du Yang du No Pajuk tu Tu taklah halunnya Kanlah lumpubi ke dragu Awadron ke du Dinang roh yang paling kaya Nyok kami hitam Lung korban ke dragu Pokoknya tengah maha pegang Lung bala kau kami hitam tu yang nyane cerita di nang robeh nang gom dolat pang lima merti klak na boraja yang cukup bere ha lanjut euh bagi ke baca langsung kejak kutu 4 gemel langsung ka benghi